jalan ke rumah Mbak Ratu Tinggal sebentar membeli kartu Ya walaupun game kita ini gak ada pintu Tapi masih tetap lo nomor satu Tanda ada pintu Kan berenang dalam kali Kodok bernyanyi. siapa peduli Ajak balikan berulang kali Mungkin sadar aku kanteng sekali Aku suka Jerman, kamu suka Belanda, aku cinta beneran, kamu malah bercanda. Minum susu dengan ketan, masak nasi goreng ikan, setiap hari dikejar mantan, rupanya dia ingin ngajak balikan. Kali sembilan sama dengan banyak. Jangan. Lama berjuang cuman dianggap kakak. 6 bagi tiga sama dengan dua. Kakak. Jangan, Jangan berharap nanti kecewa. Dua bagi tiga. Kakak. Jangan tuang kakak. Terusin sama dengan dua Kakak. Jangan diterusin kalau enggak dibalas. Jangan. Duh. <laughs> nih bantu lagi nih borong sebelah <tik> denger ini <tik> bobo boy semua <tik> duduk diajak bewan kok ngadu hahaha <tik> <tik> bapak dengan jago bewan mbak <tik> hahaha <tik> <tik> diam bukan takut kalau mental tu tak cukup kuat jangan cuba tosi orang apa macam bro mental aman kah kura-kura makan kapiting takut ternyata aku cuma teman chatting mampus sayang aja Kura-kura ada di lukisan, Cakep. Ternyata aku cuma pelampiasan, mampu Kura-kura main di taman, Cakep. Udah nyaman tapi cuma sebatas teman, mampu Kura-kura makan kuaci, Cakep. Ternyata cuma korban janji, mampu ya di daerah itu banyak ya yang pacarannya virtual namun kena ghosting terus uh, aku ada pantun nih beli spanduk di depan kos produk jawa nih bos produk jawa nih bos tinggalah hidup kopi Sinilah. beli beras di warung patata kalian yang ngeras, kok kalian yang rata Don't get Don't get lost. Don't get